Serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan kabar bahagia dari idola kita Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada kabar spesial datangnya dari 3D Entertainment. Setengah jam yang lalu, 3D Entertainment mengunggah sebuah postingan di mana momen saat Bunda Lesti kejuara launching single terbarunya Dengan judul Sekali Seumur Hidup Masya Allah banget ya Bangga Dukungan dari orang-orang baik dan orang-orang hebat Luar biasa untuk Bunda Lesti Apalagi single terbarunya Bunda Lesti Itu diciptakan langsung oleh Kak Andibal Wow luar biasa persahabatnya Kita lihat juga di slide berikutnya Momen kebersamaan Bunda Lesti dengan Lesti Lovers yang selalu mendukung dan selalu mensupport karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Di postingan ini pun ada sebuah kalimat caption yang dituliskan: "Setelah sekian lama nggak bisa fresh conference bersama rekan-rekan media, kemarin saat meluncurkan single, sekali seumur hidup Lesti Kejora kembali menyapa secara langsung." Serunya perwakilan Lesti Lovers dan Leslar Lovers ikut hadir untuk mendukung Lesti secara langsung. Inilah yang membuat kita bangga, dukungan semakin banyak dan semakin kompak dari orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus mensupport karya-karya idola kesayangan kita. Sukses terus untuk Lesti Kejora, terus berkarya, apalagi setelah single terbaru. Sekali seumur hidup, bakal ada single lainnya yang akan tentunya dikeluarkan, tetap setia menunggu karya-karya Lesti Kejora maupun Rizky Bilar. Berikutnya juga persahabat ya, ada kabar yang sangat membanggakan untuk warga Konoha Salah satu proyek Leslar Metaverse, Leslar TV Ini keren banget ya, akan diluncurkan Wow, ini sih kebanggaan banget untuk warga Konoha Ini keren banget persahabat ya Leslar Metaverse, salah satu proyeknya itu adalah Leslar TV Kita lihat persahabat ya, info ini kita dapatkan dari akun It's 30 Ada kalimat caption juga yang dituliskan Salah satu proyek Leslar Metaverse, Leslar TV, keren banget, seperti namanya Leslar Metaverse, Leslar TV, seperti Lesti Bilar yang diam, tanpa kata, bekerja, lalu ada sebuah karya yang luar biasa, amin. Di kolom komentar pun banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Instagram, Rm.28 mengatakan di kalimat komentar baru, "Lihat di TikTok menarik, tapi tetap kudu beli token Leslar dulu, masih nggak ngerti sih. Semoga lancar buat semua proyeknya nanti. Amin, semangat!" Dan kita lihat juga berselaba dia ke komentar selanjutnya, diberikan dari akun Yanti underscore April. Yanti mengatakan bergerak dan berkarya dalam diam, begitu launching boom insyaallah. Amin, kita doakan yang terbaik ya. Semoga lancar dan sukses untuk Leslar Berikutnya juga persahabat ya, kita simak masih diunggah Instagram yang sama Ini mengunggah momen video 2 tahun yang lalu, Bunda Lesli dan Papa Bilar sengaja persahabat ya, menyebutkan nama Leslar TV Wow, ucapan mereka dua tahun yang lalu hanya orang-orang pilihan yang setiap ucapan mereka adalah doa yang dikabulkan Semoga kita salah satu dari mereka, amin Maka ucapkanlah kata-kata dan doa-doa yang baik ya Karena akan kembali ke kita juga, amin Amin, ya robbal alamin Berikutnya juga persahabatnya kita inti fashion Bunda Lesti Kejora saat liburan ke Singapura Perhatikan baju yang dipakai oleh Bunda Lesti, itu Lesti Daily Dibantrol 205.000 rupiah dan untuk celana itu merek Zara Harganya mencapai 799.900 rupiah Wow Masya Allah Berkah selalu untuk Leslar Rezekinya selalu diberikan kelancaran Kemudian juga persahabat, disimak ya, ini info mengenai viewers single terbaru Lesti Alhamdulillah sudah mencapai 4,9 juta viewers Masih semangat streaming ya persahabat, ya, otw ke 5 juta Tetap kita sebagai fans sejati terus semangat dan solid Serta kompak untuk mendukung karya terbaik idola kesayangan kita Apalagi single-single terbarunya pun akan dikeluarkan berikutnya juga persahabat yang perhatikan ada kabar yang sangat membahagiakan untuk warga Konoha congratulations Lesti Kejora itu nomor pertama top chart trans tv wow ini keren banget persahabat ya selamat untuk bunda Lesti lagunya sekali seumur hidup menjadi lagu nomor satu di acara top chart trans tv masya Allah keren banget ya mudah-mudahan terus berkarya dan selalu memberikan Karya terbaiknya persahabat untuk warga Konoha dan jangan lupa juga malam hari ini dikabarkan Papa Bilar akan hadir di turnamen sepak bola Toba Boys jam 8 malam ini bersahabat ya jangan sampai lupa untuk selalu menunggu kejutan-kejutan terbaru Lesti dan Bilar dari Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar.